Masuk, masuk. Alhamdulillah Muhammad. Assalamualaikum. Kasbun alawani malwaki, nimal bawani manasir, la khulawatul wadzir. di akhirnya dihiri ngati Urih dunia suwe dibanding langgeng no aki roti neng dunia sawah rancang Kono akhirat Bakal ngunduh hama, Sholat lima waktu ditambah, Sholat sunnah, repot. Koyo opo wajiban. Coc sampai ditinggal, oh, no, no. <laughs> sekarat pati banget larane, seuripe kurang ibadah, ragelam al Qurane ukur kurang nama usah oh, ya. <tuh ricochute> dalam perjalanan berbot dan jeruk iya oh, yeah. tapi semaksudnya bersihnya tapi isinya jeruk <tuh> saya kan, g mantap <tuh> e nih. lanjut lah, lanjut lanjut, lanjut wah, Capa <tap> yang <tap> <cilain ini. tap> Apa Apa? Lepung, <tap> apa Apa ya? apa Bani kan Ini Bapak bawa <tap> Here I <laughs> enam ratus oh jadi tinggal no lima waktu sabandino selamat ya Rabbi Firman ⁇ Mustafa. Selati bisa saja agamani, Yang tinggal selati bisa rusak agamani, kuis nyoto. Tato salat kunci ini keluar. La hilah hilah la. Ya. Amosrimin, <laughs> muslima. Muslim. Oke, oke, iki oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kan oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, saya khawatir, lawan nah, itu versi ini mau kuning Gitu loh, gak ada <tik> <tik> jago, belum <kuluk>, eh, <tik> <tik> <Makin>, ya? ada, manggil nih aja. Halo, pas ngarep polsek pak tapi ini rombong pasar sayung boleh bar pasar sayung enek jembatan maju sini enek polsek pas polsek muter ngarep polsek ingeh kan kalau bagiin so ibu, kada petani peralatan pertanian niko Engkang raket niko kangen sunan kali, niko woden atau si pun itu patul. Niko oleh digarani ada igaran aminenopo. Kolong nah, colong corosak mangke, kalau rumian nam pun bawa ngubah awak Jadi tiang urim niku kan ngubah awak kagem ibadah, kan ngubah awak kagem nganyam buldamel karena petos nafkah dan ini rajeng dibon parringi ganjil benda lecek itu parringi ganjil ganjil ibon nama ram ini ibon apa nanding carpe uang ule nih u kan nanding nih sing ditanding nih niku sanes opol napi akali ditanding nih kan ilmu rono boleh ilmu ini lagi tanding nih itu atau si boni peng paling ijaran pun daran amil pun daran ribato nawo turan itu terkesipun oleh pangeran, bukan ya. Contohnya maestro eh nyabut upama ini, contoh ini, contoh. Eh, aku gai, deren, rom, gino, rom, pengi, upam ini, ini, contoh, aku nih, wali Waktu oleh bayaran samini, karena niku sedangnya maju, karena niku ken Juyati konak a, keren sabar terima ing bantu, awet datai pun penungso niku tiap mbak tiapa, oleh rezeki sih disuburi, oleh rezeki akhirnya disuburi tersane barokahin, amin amin amin. Ucapan spakul rek garane madep pancer. Nah, niku mak pancer, ojo diparingi garane kagem pedoman, pen urami nggak kenceng atau siheng dapat menuju kebenar, menuju di singkal, singkal sing akal, nopo sing tapi itu kali kali ini kon dari nang ini dari aksesibun menawi worten kudo nopo kemawon saking kanan kiri ngarepuri udah nih pun ken kendali akan band kuat band kuat maksudnya band kuat imane udah nih pasangan pasangan itu ken pasrah kesang heh pasangan pasrah gesang tadi gesang dulu gesang panjenengan kami pasrahnya Kalian Gusti Allah kalian Gusti Allah dipun sampun dipun atur okay. napa. Pun lurus Tumindak lumaku. lurus menuju kebenaran angkat resikan tuminda lumaku. Bapak dirimahkan yeah. cerita Makanya Oh, okay. PHBI ya yeah. <laughs> Atau apa gitu yeah. <laughs> <laughs> Tenang. <laughs> We, rasanya penting kona aduh Sejak <laughs> Oke, okay. memang Oke kali kedap bareng belok kanan harus balik nggih. Pak Bu kanggo selawat Amin. Allahumma Muhammad, ake sanung aji luno aji barokail lalal jaromali alhamdulillah ya robbana cukup ponon lu ake duita barokai ya Mohadji, marokai, lancar Amin, Allahumma, Amin, Amin, Amin. Pak bro, jenengan apal nih? Kaleng sapi, nanti nasiapin, aku saling Jenengan apal nih, itu pulau pertagas, itu mungkin jenengan apal nih? Jenengan itu barek mesti bayaran. Oke, gimana? Sayung Wah, Polisi Lereng kiri putar nih, gini. Oh, putar tambak atau apa pun? Tambak nih, mungkin kliwati tambak-tambak nih. Oh. Kanan kiri tambak, ayam dan perumahan. Ya, masuknya pake F. Juga lumayan, ya. okay. nah, jadi masuknya pakainya rawih semuanya, ya. Oke. Dan ini mungkin bayarin pengawalnya nih pun mas jadi PP di awal mungkin. Masuk di awal, keluar E di awal. Oh, Berarti okay. bayarnya pas medal ini, gue. Oke, dengan tawal kan itu oleh kalau menjauh satu sekat itu kalau mau nyiunnya satu oh iya nah ini ya co, belum ya co, Pak RT mangga meniko. wisata ya, ya. ini harus ya. <tuh>. kita nih Mbah Hano, Mbah sama Lano, kita, siap kita siap itu nanti oh, Jenahu bahari 3 kilo meter. Bahwa, siap, uh. kita sudah hampir telur di wisata kan si makam terpakam mengapung untuk makamnya seperti apa ataupun di mana ikuti terus video saya jangan lupa like dan subscribe ya lanjut lor.